Itu yang bisa menolong anda di hari akhirat teman-teman terbaik Selain syafaat-syafaat yang lainnya Ada orang mendekat kepada Al-Quran Ada orang sering bersolawat kepada Nabi Ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah Ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda Anda masih sibuk dengan urusan dunia Tapi masih menunaikan salat, Masih puasa Tapi karena kesibukan dunia anda Masya Allah kurang mekali ibadah anda tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang saya ikut-ikut, misalnya dalam talimnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda, Ya Allah, dia kawan saya, Ya Allah, dia teman saya, Ya Allah, dia saudara saya, Ya Allah, kami pernah talim sama-sama, Ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, Ya Allah, kami pernah salat berjamaah sama-sama, ya, ya Allah, mohon jangan pisahkan, Ya Allah. Shuck